hidupan ini terus kasih ringan mungkin ini dirasakan kau harus siapkan hari harus siapkan waktu pun harus siapkan segala yang sering berkata Tentang keinginan Tentang masyarakat yang But I